Gonggang pertama, persahabat ya, ada part yang paling seru nih di channel YouTube-nya Bang Bilar yang baru di-up. Tentunya, ketika mereka ditanya di mana rumah sakit tempat lahir pasangan masing-masing, persahabat ya, Dan ini part bikin ngakak persahabat ya, Rizky. Bilat tentunya sampai salting, mood banget, persahabat ya, Idealnya sih hanya ketawa bahagia tuh, terlihat tersahabat ya, membuat kita. Tentunya ikut ketawa juga melihat kekocakan, kekiutan, kegesrekan dari Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial Tentunya terbaru diunggah oleh Dede Lesti Kejora Yang mana Dede Lesti tentunya mendapat kiriman sayur makanan persahabat ya Dari sang mertua dan mendapatkan Tentunya kiriman makanan juga Dari Mama Mamadis, luar biasa Banyak sekali tentunya Yang mensupport, yang sayang banget Sama Dede Lesti ini luar biasa Persahabat ya, doakan yang terbaik Mudah-mudahan, Dede Lesti Dan Rizky Bilar selalu Tentunya banyak orang-orang yang mendukung Mendoakan, mensupport Persahabat ya, kita makin bangga Kita makin bahagia Selalu mengidolakan Lesti Dan Rizky Bilar kita lihat juga persahabat ya banyak sekali tentunya yang bertanya nih Dedek Lesti hari ini sedang di mana apakah di lokasi syuting Rizky Bilar? apa di kantor Leslar Entertainment persahabat ya tentunya di sini banyak sekali komentar ada komentar dari akun Azalea Bilkis mengatakan Dedek lagi di kantor abang biyah itu tuh persahabat ya kita lihat nih komentarnya ada balasan dari akun Instagram Hernik9 mengatakan dalam kolom komentar kok jadi mikir waktu semua pakai baju serba putih ya tuh. <tuh> Tentunya tunggu saja informasi selanjutnya. Mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan persahabat, ya soal keberadaan diri awal hari ini. Untuk berikutnya kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial dari Ayah Kejora yang mengunggah sebuah postingan foto. Anak tercintanya Lesti bersama Redi, sahabat. ya. Ada ucapan selamat ulang tahun nih dari ayah eh kejora. Di situ dikatakan selamat ulang tahun ganteng Redi tut Muliana sembilan. Semoga panjang umur, sehat dan makin pintar. Amin. Luar biasa persahabat ya doa tulus juga diberikan untuk Redi nih dari sang ayah. Mudah-mudahan sehat, bahagia selalu untuk Redi persahabat ya. Tak hanya ayah kejora yang mengucapkan, mamah tercinta pun mengucapkan di sahabat ya. Di akun Instagram mamah Redi ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Wili jang tepang tahun A'a Redi Mugi Panjang Yuswa Sari di Sing digampingkan Segala Panedah Kelayaan Salamina Ayadina Panang Tayungan Allah Subhanahu wa ta'ala amin Barakalaviyum sahabat yang untuk Redi Yang berulang tahun mudah-mudahan nantinya segala urusannya dilancarkan Apapun yang dicita-citakan Mudah-mudahan semuanya tercapai Amin Ya Rabbal Alamin dan selanjutnya para sahabat kita lihat ada unggang terbaru dari guestnya Bang Ari Lobster nih yang mengunggah Abang Bilar sedang syuting hari ini para sahabat ya semangat Tentunya doakan terus mudah-mudahan Abang Bilar juga selalu berikan kelancaran dan kesehatan Selanjutnya kita lihat juga para sahabat ada sebuah unggahan terbaru juga dari Teh Lisna Yang mengunggah sebuah postingan tentunya ada helikopter nih para sahabat ya ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oke okay, guys OTW Portugal Ari lobster adlin rambe wow apakah tentunya emang teh Lisna pun ada di lokasi syuting apa dedek hari ini di lokasi syuting mudah-mudahan saja ada ciri vitamin yang kita dapatkan dari Lesti maupun Rizky Billar selanjutnya para sahabat di sini ada cocokologi dari Bu Fir para sahabat ya kita lihat Tentunya perhatikan ketika di ig nya tadi persahabat ya Tentunya perhatikan di lingkaran merah nih persahabatnya yang Yang panda tanda panah nih. Tentunya tempatnya sama ketika di vlog Rizky Bila bersama Leslie Kejora Kursinya pun sama Luar biasa apa mungkin tentunya dedek Lesti ada di kantor Leslar Entertainment tentunya sudah dipastikan dari postingan ini persahabat ya. Tentunya cocokologinya luar biasa. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar salah satunya dari Bang Bensi Kumbang nih berkomentar dalam postingan tersebut. Serupa tapi tak sama nih, sama gambar tapi beda warna. Wow. <laughs> geser juga nih persahabat ya Bang Bensi Gumbang tentunya gercep berkomentar di Instagramnya Bu Firni luar biasa memang tentunya mata lang leslar selalu tentunya pas banget nih persahabat ya mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik hari ini tetap pantengin channel ini persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya